Wadaw Habis makan Gak ada rokok lagi lah uh, ada keuntungan nih ya lumayan ajalah lah namanya pengangguran dapat keuntungan juga eh lumayan ajalah lah habis makan ini enak kayak ngerokoknya. Wih. Mang, masuk. Wei, ngopi nih. Miris sekali hidupmu. Rokok keuntungan. Makanya bujang itu kerja Gak boleh nganggur Kau keuntungan Kau sobek Muka kucel Gendel kali kau Ada minum gak? haus <tuh> nih Abis jalan Minum dong Ada Bentar ya Ntar bang ya Gak tuh bentar Ini mang minumnya mang. Eh, kemana ya? Eh, kemana? Mengajak beri? Wadau, aku mau disikat. sialan Oh, murmur rakyat pasti mau jabat dia yang tanpa elo, tak terpas rindu berwajah sendu.